Oke siap siap. bukan ada langsung Jogja, langsung mau, mau sekali lagi, langsung nes. <laughs> mau tekan nggak saya sirin? Namaan ya? Itu loh, jadi enak. Tadi pun parkir akan terbangat, saya kali ya Pak ya. Sudah, sudah, sudah, sudah. Oke, thank you. Ya channel aku jangan lupa subscribe, komen, sama like. Yes, thank you. Ajaib, thank you. Dah, thank you. Wajib. Yeah. <laughs> Jadi yang Berjumpa lagi dalam keadaan Saya Tola Happy New Year Tetap semangat